ini cucinya. Viral loh cucinya. guys. Silom ya cici, Sini kan terkenal dengan es, es kan dingin. Karena Oh, karena jual es, es tuh dingin, dingin tuh kayak di gitu. sepot Halo Spradi, sekarang kita di Kota Bleni, supaya di kedai Kutub Utara. Untuk kesekian kalinya kita ke sini kita suasananya disambut dengan ramai pengunjung halo kakak halo sebelahnya kita sekarang di warung kopi kutub utara belingung yang sangat melegenda kita lagi pesan kopi o sama es campur sini warkop tujuan semua orang not Itu cool. ya. Oh спорт yeah. <laughs> <laughs> ada kacang merah ya, tapi sama, sama cincang, cincang. tapi ya Kasa kasih toping apa susu iya, gula merah terus atasnya baru susu oke, disenggul oke, wow. Terima kasih gimana kakak? apa kak? apa? Raso kopinya? ya. rasu, seger kau? ya. kami <tuk> ambil new, ambil new pelangi lampung nemen. buset dah. kutub utara kita teh mesen es campur cincang kopi dan kacang merah. Terus, yang lebih legendaris ah, adalah legenda Arisa, ada kopi Oda ini, okay. kopi Oda ini bulu jadul. Kita lihatlah modernisasi deh, karena ada yang krisis. Ada krisisnya, krisis. Ini es campur di Kutub utara. Kita jauh sekarang ini berada di Kutub utara. Di Bangkat juga ada Kutub utara. Adanya di Melinyu. Nah ini, esnya luar biasa dipasas di hari yang panas seperti ini. Itu ngedekan itu Kak. Laga es, ada kopi. Dia juga bilang, dia mau ngapinum apa itu. Hmm, Hai Kak. <tinyan> hmm, hot je, hot shit, menurut aku nggak ngomong lah, hot shit, hot shit, hot shit apa, hot shit kita coba kopi o kayak itu dari diguyur jadi, maka kaki makannya kaki kisi itu retek-retek makan yang dingin sama Sorry. yang panas bersamaan yuk akan liat, ini saya retak loh kak <tuk> rentak seribu. seribu ini di kutub utara, mau bayar sama cc nya nunjukin ini, pablo pictures tentang kutub utara ini cecinya, nya viral lo cecinya, guys simong gak c? simong <terusan pasir> Emang sudah eksternya naris, jacenya pun ramah Kurang ramah Tuh, Pablo pictures tuh Tuh Iya, mirip ya? Iya, ini jacenya? Mirip, mirip Iya, atasnya ada kepun ya, Kak <terusan> <tuh> Oke, okay. keren, terima kasih Thank you <tuh> <tuh> Jadi, terima kasih mereka-mereka yang belum pernah sini Yang belum pernah sini Yang dari Pangapinang, dari Toguali Barat-barat, Mentok Dari Koba, kalau ke Blinyu Jangan lupa ke Kutub Utara Ini warung kopi Memodali timbaris dari tahun 1952 Dan menu utamanya itu adalah Kopi hitam sama es campur Enak guys Enak Seperadik Mantep, pokok harus datang kesini. ke sini Ke Kedai Kopi Kutub Utara. Perputaran terakhir. Kampanye Terima kasih. Jadi sekarang kita akan meninggalkan kedai Kota Putara dan kita akan menuju ke nah, tempat yang lain ya. lagi, tempat kunjungan yang lain lagi ya. Gimana kakak atas kunjungannya di kedai Kota Putaranya? Sudah, sudah puas. Hari ini kita nongki, sudah minum es campur. Sekarang kita mau ketemu teman lagi, ada undangan makan kelasan Melinyu. Jangan lupa pakai masker, sudah semprot tadi sama hand sanitizer. Kita jaga prokes 3M yes di sini kita makan kalau semblinyu tetap datang ke Kutub Utara kalau lagi ke Blinyu ya ke kedai larung kopi es Kutub Utara dan saksikan liputannya hanya di Pablo Pictures jangan lupa subscribe, like, share, komen di seluruh media sosial kami. ketemu lagi bye bye <tuh>